ada tulisan upload thumbnail klik saja kemudian kita pilih thumbnail yang mau kita ganti ya saya menyimpan di Ya, ini saya klik klik saja kemudian klik open nah, otomatis sudah sudah berubah ya kalau sudah berubah seperti ini di pojok kanan atas ada tulis simpan maka klik simpan ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mubarak Channel. Saya doakan semoga rekan-rekan dalam keadaan sehat walafiat. Wa Bagi yang masih sakit, saya doakan agar segera diberi kesembuhan sehingga dapat melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Jangan lupa like dan subscribe serta tekan tanda lonceng agar tidak ketinggalan info selanjutnya. Kesempatan ini saya akan membahas tentang cara memasukkan Thumbnail ke YouTube Sedikit saya jelaskan tentang Thumbnail Thumbnail pada YouTube adalah gambar kecil yang muncul sebagai representasi visual untuk video yang diunggah di platform tersebut Nah Thumbnail ini biasanya muncul di halaman pencarian YouTube di daftar putar dan di halaman video itu sendiri Inilah bentuk thumbnail saya contohkan di channel Mubaruk channel ya Inilah channel bentuk-bentuknya Sehingga apabila kita mencari Akan menarik perhatian kita atau perhatian orang Yang membuka atau mencari Alamat yang ingin dicari Sehingga melihat dengan thumbnail ini Akan menarik perhatian Para pencari alamat Inilah bentuk-bentuk thumbnailnya ya thumbnail yang menarik perhatian dapat membantu menarik lebih banyak pengunjung ke video Anda dan meningkatkan jumlah tayangan itu yang langkah kita pertama adalah untuk memasukkan thumbnail ini adalah yakinkan bahwa kita sudah terkoneksi dengan internet ya atau WiFi kemudian buka Google Chrome atau Firefox ataupun mini atau aplikasi yang anda miliki di HP ataupun di laptop ya sekarang saya menggunakan laptop ya. Saya buka melalui Google Chrome. Klik saja dua kali Google Chrome. Di pencarian tekan YouTube Studio. Ini sudah ada pada. Tulisan YouTube di bawah klik saja. kemudian sudah terbuka pilih konten di konten ini video ini kan banyak semua klik mana thumbnail yang mau anda ganti ya saya semisal mau mengganti thumbnail yang ini ini cara mudah merubah dokumen PDF ke Word ya di sini ada tulisan pensil tulisan detail klik saja kemudian tarik ke bawah Nah Pada tulisan thumbnail ini ini ada opsi ini opsi tiga ini dari dari YouTube itu sendiri ya Dia akan memberikan opsi apabila kita mau tidak memberi thumbnail sehingga yang di pojok kiri ini kelihatan ah ini ini dia yang tengah ini opsi dari dari YouTube yang diberikannya karena saya tidak mengupload thumbnail bagaimana kalau kita untuk mengupload thumbnail untuk mengupload thumbnail yang sesuai dengan kita keinginan sehingga untuk menarik perhatian audiens maka kita harus membuat thumbnail itu sebelumnya ya Bila, bisa melalui aplikasi yang ada di, di melalui kanva atau gimana saya melalui powerpoint ya saya membuat thumbnail saya melalui slide powerpoint untuk pembuatan thumbnail ini saya menggunakan atau dengan cara membuat melalui powerpoint untuk caranya anda bisa membuka channel saya di mobarok channel ini judulnya tutorial membuat presentasi powerpoint yang menarik dan elegan dan profesional ini khusus belajar powerpoint bagi pemula ya Anda bisa buka di channel saya dan bisa diputar bagaimana cara-caranya gimana cara memasukkannya ini ada tulisan upload thumbnail klik saja kemudian kita pilih thumbnail yang mau kita ganti ya saya menyimpan di dokumen kemudian di mobile Channel. kemudian saya menyimpan di media nah ini saya udah ada tulisan thumbnailnya ini saya klik-klik saja kemudian klik open nah otomatis sudah sudah berubah ya kalau sudah berubah seperti ini di pojok kanan atas ada tulisan simpan maka klik simpan ya proses maka sudah berubah ya ini dia thumbnailnya kita kembalikan lagi kita tarik ke bawah ah ini dia thumbnail saya sudah berubah ya ini udah ada gambar seperti ini yang ini dia jadi dengan sudah me melakukan langkah-langkah tadi maka thumbnail kita sudah terpasang ya sudah berubah ini dia sudah berubah ya sedikit saya memberi info bagaimana saya membuat video ini dan bagi anda yang belum mengerti tentang ini hanya terlihat monitornya saja layar monitor saja caranya adalah Anda bisa melihat di link YouTube yang pernah saya buat di sini ada ini dia cara menampilkan laptop melalui OBS nah, ini dia Anda bisa buka Anda bisa mengklik OBS ya? Nah, ya, nah ini dia munculnya. Oke, okay. itu caranya untuk menampilkan layar raptor melalui OBS. Dan apabila Anda ingin mengeditnya, Anda bisa membuka aplikasi Filmora, nah, ini saya juga sudah membuat video Anda bisa lihat dalam mencari buka Nah, untuk mengeditnya saya biasa menggunakan Filmora 12 ya Filmora 12 ya, ini Filmora 12 ini dia Filmora 12 ya Kemudian saya jelaskan lagi bahwa thumbnail ini mempunyai manfaat ya menarik perhatian Kemudian meningkatkan penonton ya Ketiga meningkatkan branding Keempat meningkatkan tayangan ya saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan, jangan lupa like dan subscribe bagi anda yang menyukai video ini, dan lupa tekan tanda lonceng sehingga tidak ketinggalan info berikutnya. Sampai ketemu lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.